Kebis okay, tiga, mantelan. Sehat-sehat ya bu, selamat. Wow, oh, selamat. Sampai ketemu nanti ya bu. jadi sehat-sehat. sehat ya pak. sehat. Iya, Bu maskernya di mana? Iya, di Monggo, Ciciat temuin ya. Cicip jamu ya. ya. Ibu Supat. Ya, Ciciatnya Bu Supat. Bismillahirrahmanirrahim. Sooba. Ciciat ya, Bu ya. monggo Jalan ya Bu, sehat-sehat semuanya Sehat-sehat Bu Yuk. Ini bus Bus berapa? Bus 5, nih Mbak. Masuk ke mana? Oh iya Sehat-sehat ya Bu Amin. Sampai ketemu nanti Sehat-sehat ya Pak Sampai Bu maskernya yang belum pakai maskernya, Bu dinaikin maskernya. Maskernya naikin sampai hidung. Oke, bus lima Sehat sehat ya, Bu. Ya, Pak sehat, sehat.